Selain dari yang nanti kita sebutkan, maka fix aplikasi pinjol itu akan dinyatakan ilegal. Ilegal artinya di sini tidak usah dibayar, tidak usah diperpanjang lagi, ya kan? Karena mereka tidak taat, tidak tunduk, tidak patuh pada peraturan pemerintah melalui OJK. Oke bang langsung aja lah aplikasi apa aja sih hari ini yang mungkin masih memiliki status terdaftar dan berizin. Nah kalian harus simak ini baik-baik. Oke kita pengen besarkan dulu ya supaya teman-teman yang lain juga bisa melihat dengan seksama. Apakah aplikasi pinjol yang hari ini mereka gunakan masih berlabel OJK atau tidak. Jika tidak maka jangan dibayar lagi ya karena mereka ilegal. Oke lanjut di urutan pertama adalah aplikasi Dana Mas yang masih memiliki status terdaftar dan berizin. Jadi semua yang nanti kita sebutkan ini memiliki status terdaftar dan berizin. Silahkan langsung cek aplikasi pinjol yang kalian gunakan sekarang ini. Oke. Yang pertama adalah aplikasi dana mas, dan yang kedua adalah aplikasi investery, dan yang ketiga adalah aplikasi amarta, dan yang keempat adalah aplikasi dompet kilat, dan yang kelima adalah aplikasi bus. Di urutan keenam adalah aplikasi toko modal. Di urutan ketujuh adalah aplikasi modalku. Di urutan kedelapan adalah aplikasi KTA kilat. Di urutan kesembilan adalah aplikasi kredit pintar. Di urutan kesepuluh adalah aplikasi Maokes. Di antara 10 aplikasi yang tadi kita sebutkan, kira-kira salah satunya ada yang kalian pakai nggak sih? Nah, di urutan ke-11 adalah aplikasi Finmas, di urutan ke-12 adalah aplikasi Klik A2C, di urutan ke-13 adalah aplikasi Akseleran, di urutan ke-14 adalah aplikasi Amana ID. Di urutan ke-15 adalah aplikasi Pinjaman Go. Di urutan ke-16 adalah aplikasi Koin Peer-to-Peer. Di urutan ke-17 adalah aplikasi Pohon Dana. Di urutan ke-19 adalah aplikasi Mekar. Di urutan ke-19 adalah aplikasi Ada Kami. Di urutan ke-20 adalah aplikasi ESTA Capital Fintech. Lanjut untuk di urutan ke-21 adalah aplikasi Kredit Pro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 dan di urutan ke-29 adalah aplikasi lain. Di urutan ke-30 adalah aplikasi pinjam modal Di urutan ke-31 adalah aplikasi alami Dan di urutan ke-32 adalah aplikasi awan tunai Di urutan ke-33 adalah aplikasi dana kini Dan di urutan ke-34 adalah aplikasi singa dan di urutan ke 35 adalah aplikasi dana merdeka Kemarin banyak yang tanya-tanya ya Apakah aplikasi singa itu sudah legal OJK atau belum? Ternyata sudah legal OJK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 Lanjut untuk di urutan ke-41 adalah aplikasi dana syariah Di urutan ke-42 adalah aplikasi batumbu Di urutan ke-43 adalah aplikasi cash cepat Dan di urutan ke-44 adalah aplikasi klik UMKM Lanjut untuk di urutan ke-45 adalah aplikasi pinjam gampang Kemarin banyak yang tanya isi cash, uang mie, pinjam gampang Ternyata mereka adalah aplikasi pinjol legal OJK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 ...adalah aplikasi modal rakyat. Di urutan ke-53 adalah aplikasi Solusiku... Dan di urutan ke-54 adalah aplikasi Cairin Di urutan ke-55 adalah aplikasi Trust IQ Dan di urutan ke-56 adalah aplikasi klik Kami Di urutan ke-57 adalah aplikasi Duha Syariah Dan di urutan ke-58 adalah aplikasi Invoila. Dan di urutan ke-59 adalah aplikasi Senders One Stop Solution Dan di urutan ke-60 adalah aplikasi Dana Bagus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 ke 66 adalah aplikasi Komunal dan di urutan ke 67 adalah aplikasi Restock ID. Di urutan ke 68 adalah aplikasi Tanifan dan di urutan ke 69 adalah aplikasi Ringan dan di urutan ke 70 adalah aplikasi Avante. Lanjut untuk di urutan ke 71 adalah aplikasi Gradana dan di urutan ke 72 adalah aplikasi Danacita dan di urutan ke-73 adalah aplikasi Iki Modal dan di urutan ke-74 adalah aplikasi Ivoji dan di urutan ke-75 adalah aplikasi Indovan ID. Lanjut untuk di urutan ke-76 adalah aplikasi Agro dan di urutan ke-77 adalah aplikasi Danai ID. Di urutan ke-78 adalah aplikasi Dumi dan di urutan ke-79 adalah aplikasi Lahan Sikam. Lanjut untuk di urutan ke-80 adalah aplikasi kasual ID untuk di urutan ke-81 adalah aplikasi Kredivest, dan di urutan ke-82 adalah aplikasi Doku. Di urutan ke-83 adalah Aktivaku, dan di urutan ke-84 adalah aplikasi Danain. Dan di urutan ke-85 adalah aplikasi Indosaku. Lanjut untuk di urutan ke-86 adalah aplikasi jembatan emas Di urutan ke-87 adalah aplikasi Eduvan dan di urutan ke-88 adalah aplikasi gandeng tangan. Di urutan ke-89 adalah aplikasi Papi tupi syariah dan di urutan ke-90 adalah aplikasi bantu saku. Lanjut untuk di urutan ke 91 adalah aplikasi Dana Bijak. Dan di urutan ke 92 adalah aplikasi Dana Fik, Dan di urutan ke 93 adalah aplikasi Ada Modal. Dan di urutan ke 94 adalah aplikasi Sama Kita. Dan di urutan ke 95 adalah aplikasi Kawan Cicil. Lanjut untuk di urutan ke 96 adalah aplikasi Crowder dan di untuk di urutan ke-97 adalah aplikasi Klik Cair. Di urutan ke-98 adalah aplikasi Etis dan di urutan ke-99 adalah aplikasi samir Dan di urutan ke-100 adalah aplikasi Uatas dan di urutan ke-101 adalah aplikasi Asetku. Di urutan ke-102, sekaligus aplikasi pinjol terakhir yang memiliki status terdaftar dan berizin adalah aplikasi Findaya. Oke, okay. Jadi tadi itulah 102 aplikasi pinjol yang masih memiliki status terdaftar dan berizin di OJK. Selain dari yang tadi kita sebutkan, maka fix. Aplikasi pinjol yang tidak kita sebutkan, maka dinyatakan ilegal. Ilegal artinya tidak taat, tidak tunduk, tidak patuh pada peraturan pemerintah dan tidak usah Dibayar lagi Oke okay, jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh